Welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas tentang uji coba eksperimen kepada hewan-hewan. So, gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Cuteness Kills. Nah, untuk hewan yang satu ini, hanya demi terlihat lucu, hewan ini harus menderita sepanjang hidupnya. Jadi, ini tuh anjing atau kucing yang DNA-nya tuh dimutasiin gitu. Pokoknya diobrak-obrak sama para ilmuwan biar dia punya gen itu tuh cebol banget. Cuman sebesar gelas aja. Faktanya, anjing itu kan besar ya. Besar banget gitu. kayak Kucing dewas itu besar. Nggak kayak tikus-tikus. Kan? Tapi untuk percobaan yang satu ini, mereka sengaja mengembang biakan anjing yang sebesar gelas. Pada dasarnya anjing itu besar, enggak sebesar tikus atau marmut. gitu Tapi direkayasa genetiknya supaya sekecil marmut. Apakah kalian sudah pernah melihat teacup Dogs? Mungkin kalian yang ngelihat sekilas itu adalah editan no no no no no no, itu bukan editan guys itu real, adanya nyata jadi anjing itu emang bentuknya sekecil gelas tapi itu salah satu bukti kejahatan dan kesadisan manusia terhadap hewan, jadi anjing ini adalah anjing jenis Beagle Yorkshire French Bulldog gak tau ya bener atau enggak pelafalan aku, sorry banget kalau misalnya salah, benerin aja komen aja di bawah, gak apa-apa kok Dikembang biarkan sedemikian rupa sehingga mereka bentuknya menyerupai cangkir kecil gitu. Itu gila banget. Karena pada dasarnya anjing itu ukurannya nggak segitu, yang sebesar cangkir itu hamster bukan anjing atau kucing. Kenapa ini disebut kerjaan? Karena yang pertama adalah proses pengembang biakan mereka yang nggak normal sama sekali juga normal. Lahirnya anjing jenis ini karena pada dasarnya adalah kelainan pada janin yang tidak mendapatkan kecukupan nutrisi atau malnutrisi ya guys. Hal ini sebenarnya adalah seleksi alam. Jadi emang alami aja gitu, naluriah aja gitu seleksi alam. Karena biasanya mereka nggak akan bertahan hidup lama ya karena itu tadi kan kelainan tadi jadi bikin uh, fisiknya mereka itu nggak kuat sih gitu. nggak tahan nah dasar si manusia ini, ini otaknya tuh otak duit aja duit aja duit aja bisnis gitu kan dikondisikan lah si anjing anjing ini untuk dapat bertahan hidup dan dikembang biakin teman-teman yang breder breder gitu pasti udah tahu ya kalau misalnya mau mengembang biakan kucing atau anjing itu ada kode etiknya kayak tuli dan sebagainya itu gak boleh di, dikembang biakin gitu lah kalau misalnya ada satu lahir ya udah dirawat, tapi nggak boleh kayak dibikin ulang lagi kayak gitu. Dikembang biakin lagi yang bentuknya kayak gitu tuh nggak boleh. Itu namanya nyiksa hewan. Tapi sayang ya, karena atas nama bisnis, jadi semuanya itu sah-sah aja. Ya, aneh banget ya. Ini gambar anjing ini tuh udah tersebar luas di internet gitu. Tapi nggak ada satupun orang yang kayak mengkritik gitu. Bahkan pemerintahan kayaknya bungkam aja aja gitu. Dan yang kedua si anjing cups ini biasanya bakal ngebawa penyakit bawaan. Emang setiap jenis anjing atau hewan peliharaan lain itu bakal ngebawa suatu penyakit bawaan dari lahirnya mereka. Tapi kalau untuk si cups dogs ini tuh penyakitnya banyak banget. Mulai dari gangguan pernapasan, cairan dalam otak, sampai ukuran jantung yang nggak profesional. Iyalah nggak profesional. Kan aslinya anjing itu bentuknya nggak segede gitu gitu loh. Dia bikin sekecil gitu loh. nyata aja nggak profesional dengan tubuh mikronya dia jadi nggak heran kalau anjing jenis itu tuh nggak akan bertahan lama <tuh> mereka terlalu rapuh untuk hidup. Jadi alih-alih si empuknya anjing ini tuh bakal mendapatkan anjing yang ceria, sehat, lari ke sana kemari gitu, nemenin kita sambil jogging gitu kan, bawa harnessnya gitu, mana-mana itu gak bisa terjadi sama si anjing tikap sini. Karena mereka tulangnya itu rapuh banget. Jadi sudah banyak banget kasus untuk anjing-anjing tersebut gitu loh, dimana para tuannya mendapatkan peliharaan yang gampang banget sakit karena remuk dan juga patah tulangnya karena diajak bermain-main struktur tubuh mereka bakal lebih rapuh lagi daripada si tikus putih atau hamster kalau kalian mau memelihara hewan kecil sebaiknya jangan pernah untuk beli anjing ini ya no no no no big no baik kalian beli tikus aja atau hamster gitu Stop, kita stop produksi pengembang biarkan hewan yang harusnya gak ada ini, karena ini nyiksa hewan banget.